Halo apa kabar teman-teman sobat semua sehat-sehat selalu Alhamdulillah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, kali ini saya tidak mancing nah, kali ini saya mau berbagi eh, tutorial cara menyambung mengikat eh, PT ke le lea-leader ya bagi pemula memancing bisa tonton di video saya mudah-mudahan uh, berguna untuk teman-teman yang pemula uh, sama juga dengan saya saya juga uh, pemula <tuh> nah kita tidak usah panjang lebar nah teman-teman jangan lupa nah, sebelum kita lanjut di subscribe dulu ya teman-teman di subscribe dulu di di like dan aktifkan loncengnya ya teman-teman dan di share oke teman-teman terima kasih yang sudah subscribe kita langsung go